Oh. Mungkin kau tak pernah nak percaya Kan diri ini ada Mungkin kata tak berjaya percaya Yang ku juga ada Jikalau rasa silu puas itu. aku akan menjagamu aku maha